Sebentar lagi kita akan live di YouTube kita. no php ini, no php valid ini ya, oke okay, ditemui aku oh ya yeah, guys